rata-rata gajinya 1933333 ,33. Kemudian Departemen ID 100, rata-rata gaji 105040 Jadi untuk penggunaan Group by ini dapat menampilkan data hasil grup Function per data yang diminta. Hal ini di sini per Departemen ID. Nah untuk mengurutkan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 yang nomornya 100. Maka kita gunakan sintak yang tadi. From employees. to by department ID. Kemudian untuk syarat gunakan having. Having department ID sama dengan 100. Lalu akhiri dengan titik koma. Atau kalau kita masih mau mengurutkan, gunakan order by. Tapi ini kan syaratnya hanya satu, jadi saya akan langsung jalankan sintak ini. Nah, di sini kita mendapatkan uh, departemen ID dan rata-rata gaji dari tabel employee di mana rata-rata gaji yang ditampilkan berdasarkan departemen ID dan departemen ID yang kita inginkan adalah departemen ID 100.